tempatnya di sektor tiga masuk dari jalan bul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ya, ini tim sahabat yatim dan wafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah Gampus semangat, Gampang Amin Amin Oke Lagi ngapain Teh? langsung ko so, dekat api aset. Apa? Tak terpuro mm -hmm. akan kami sama Ya Sama buat kendai. Jangan Oh ya. Yeah. Siwa. Oh ya. Yeah. Okey. Ayo, ngambil. Wah wow, ada yang mau dikasih nih, amplop kosong loh cuman ini, gitu lah. Oh ada sinyal, aja. Oke okay. ya. Semoga berkah ya dan yang diberikan nanti tetap semangat. Ini bukan karena apa-apa karena niat apa akan berbagi Untuk sesama Yuk, ikutin kita terus. ada don kan Ya, Bu, Bapak, izin ya kita pamit ya, ya Pak. Iya. Ayo, Bu. Assalamualaikum, Niuwa.